Selamat siang, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik, Ci. Baik, sih. Baik, ya. Kita akan buka kelas praktikum kita dengan doa dulu, kemudian dokumentasi. lalu kita ada kuisis ya, 10 soal. Kita akan coba. Buat teman-teman yang hadir on time, kita akan kuisis dulu. Baik, kita buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami akan praktikum pemrograman web materi JavaScript yang kau yang menolong kami, agar soal yang diberikan di praktikum ini kami bisa selesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Dan kau yang menolong kami semua, kami mau menyerahkan praktikum kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini, teman-teman. Silahkan nyalakan kameranya, teman-teman. Senyum semuanya ya. 321. Baik, sudah selesai teman-teman? Ini kuisisnya. Samuel boleh start dengan praktikumnya. Soalnya akan saya buka di morning. Bentar. Bagaimana perasaannya teman-teman mengerjakan kuisis? Cukup ya buat mereview sedikit aja tentang yang kemarin kita sudah bahas di teorinya. Oke, saya buka morningnya dulu teman-teman sebentar. Mungkin aku mau, mau jelasin dikit kali ya apa soal pertemuan ini. Mungkin sebelumnya juga aku bakal ngasih dikit. Saya share juga di chat zoom teman-teman, tapi yang di yang di morning sudah dibuka sih. Dari materi kemarin, kalian ada yang mau ditanya dulu, nggak Oke, Oh, nggak apa-apa, loh. Kalau tanya. oke, enggak ada ya? Oke, aku mau minta partisipasi teman-teman buat bantuin aku coding ya. Hmm. Sekarang aku membuat pertambahan pengurangan nih. Uh, Pertama-tama, itu aku mau nanti mau ngasih inputan inputannya itu berupa prom nah menurut teman-teman aku harus kayak gimana dulu nih harus bikin apa dulu ada yang mau bertanya jawab jadi aku mau bikin prom caranya gimana bikin text script oke cakep bikin text script Uh, Oke, okay, mungkin sebelumnya bikin text script dulu ya. Script aku mau di body other. Oke, okay, di text script. Uh, mungkin nggak usah bikin from deh. Ini-ini. Hmm. Ini. Aku mau bikin kalkulator sederhana. Aku mau, mau ada dua variabel karena namanya kalkulator kan. Ada dua angka yang nanti dia akan beroperasi sendiri. Karena aku mau bikin variabel pertama dulu nih udah aku tentuin angka pertama tuh misalnya 5 jadi kalau aku mau bikin variabel pakai apa pakai laptop Oke okay, let cakep let mau dikasih nama apa misal angka satu ya ini nama variabelnya ya angka satu terus habis itu uh, aku mau sebut angka satu nih nilainya 5 ya gitu ya Oke. Terus, mau bikin variabel berarti apa? Tapi apa lagi? Let angka oke. Oke, pakai let let ya Let angka oke. ya oke. Sama dengan misal oke. mau kasih Oke, aja deh, biar Oke, oke. terus aku mau ini mau apa? Mau kasih apa namanya tanda tanda buat kalkulatornya misalnya mau tambah atau kali atau kurang atau begitu ya berarti aku pakai lagi let misalkan let's say nama variabelnya op nih op sama dengan aku mau pertambahan nih itu kan pertambahan ini ya nah ini mungkin ada yang tanya nih lo ini kok kenapa kok dibikin string gini ya teman-teman ini harus dibikin string kalau ini gak dibikin string nanti dia Uh, mengiranya ini adalah suatu inputan gitu loh, uh, bukan inputan, suatu fungsi Jadi kalau misalnya c uh, ini aku fungsi ini nanti bakalan error gini loh. Ini tambah ini tambah apa, mau tambah apa gitu loh. Kalau misal aku mau kurang juga ini bakalan nih bingung mau tambah apa gini. Maka dari itu aku bikin plus gini. Uh, terus. Uh, Terus aku mau mulai pertambahan nih. Uh, oh sebelumnya ini dulu, aku mungkin kenalin konsolok ya. Konsolok ini gunanya buat apa sih? Konsolok ini tuh gunanya buat ini nih. Wait guys. Nah, di sini kan teman-teman nggak -teman bisa lihat sama sekali ya. Maksudnya di sini kok blank-blank aja gitu loh. Padahal di sini udah ada konsolok angka satu. Ini kita munculnya di mana? Muncurnya itu di kanan di inspect ini. Nah di inspect ini nanti di sini kalian tuh uh, mungkin ini masing-masing browser beda ya. Ini ini aku pakai Edge sih. Uh, mungkin nanti bisa dicari sendiri di sininya. Ada namanya console. Console itu uh, di sini. Misal ini kan Microsoft ya. Ini console. Ada namanya yang di sini console nah burung aku udah buka maka dari itu pakai ini aja nih konsol nih nah ini kan ada konsol nih oh di sini teman-teman bisa lihat ya bisa lihat nggak sih aku nggak tahu ini cara beri gimana konsol ini kelihatan kelihatan angka lima nah, di sini kan angka 5 nih kenapa angka 5 karena dia mengembalikan nilai dari angka satu kalau ini aku kasih angka 2 berarti nanti hasilnya berapa? empat. Uh, cool. oke okay, empat ya benar ya empat ya. oke okay, cool. terus nih. Uh, aku mau nampilin lagi apa ya? oh karena ini kan udah ada operasi nih ya operasi pertambahan nih. terus aku mau mau lihat hasilnya nih. Uh, mau lihat uh, mungkin ditampilin dulu kali ya. buat nampilin angka satu sama angka dua ini pakai apa? Tuh, teman -teman? buat nampilin ini kalau layar ini pakai apa ada inget kemarin? Documented oke okay, baca dokumen terus dalamnya Ang angka satu ya misalnya ya angka satu Terus kalau aku mau nambahin angka 1 mau masuk di sini pakai apa lagi? Plus kan? Plus, oke. Okay. Plus angka 1 ya. ya teman-teman ini key sensitive JavaScript. Jadi kalau ini yang kecil harus kecil ya. Oke, okay, mari kita cek. Oh, jangan lupa. Ini udah cakep nih, udah muncul nih angka 15 Terus aku mau lagi uh, angka 2 angka duanya berapa? angka duanya 4. Terus di sini aku mau nampilin mau nampilin operatornya nih, misal ya. Operatornya itu op. Oke, operatornya 4. Nih. Oh, ini geser semua nih. Kalau aku mau turunin pakai apa, teman-teman? pakai tag br Kenapa tidak bisa? nah cakep ini ya terus habis itu aku mau nampilin hasil penjumlahannya nih hasil penjumlahan 5 sama 4 itu berarti kalau aku mau hasil penjumlahannya gimana? aku harus bikin apa dulu? kalau aku mau nampilin hasilnya uh, 5 sama 4 berarti kan aku harus menjumlahkan menjumlahkan dulu kan menjumlahkan 5 sama 4 ini nah caranya buat aku menjumlah di javascript gimana buat oh, variabel baru lagi kok oke okay, buat variabel baru lagi pakai let ya nah uh, let hasil ini ya terus isinya apa sama dengan kok Iya, sorry guys. dengan Isinya apa terus? Nah, angka satu, angka satu ditambah angka dua, ditambah angka 2, 2. Oke, okay. ini ya. Nah, aku mau ngecek dulu nih angka satu sama angka dua bener gak sih sebelum aku mau tampilin ke layar. Berarti, aku pakai konsolok lagi ya? Konsolok hasil gini. Oh, udah bener nih. Di sini kelihatan ya, teman-teman. Hasilnya 9. Oh, berarti udah bener nih hasilnya 9. Kan 5, teman hasilnya 9. Maka dari itu, terus aku mau nampilin 9 ini. Berarti, aku tulis lagi nih hasil. Hasil di sini ya. Hasil. Hasilnya berapa? 9 ini. Sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? bingung open mic aja aku nggak bisa lihat kalian di Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada bingung? Belum kok. Oke, belum ya. Nah, terus sekarang aku mau kasih kondisi nih teman-teman. Kalau dia ditambah. Bisa nggak ya? Nanti guys. Aku coba dulu guys. Nggak bisa. Nah, terus sekarang aku mau ngecek nih. Kalau misalkan dia ditambah, maka dia akan menampilkan hasil ini. Kalau dia dikurang, kalau operator ini bukan tambah tapi kurang, maka dia nggak mau munculin hasil ini. Itu berarti aku pakai apa coba? Kalau ada ada kondisi-kondisi gitu, aku pakai apa bikinnya? Oke, okay, cakep. If else ya. Hmm. Berarti aku nampilin di sini ya. Ini aku dulu deh. Uh, if berarti if apa nih? If apa? If apa yuk OP. Kalau OP. Oke. Okay, OP apa? Uh. Sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, oh, guys. Eh, iya, sama dengan, sama dengan, sama sama sama dengan, apa tadi? Tanda min ya, string min, tanda min, tanda ini. Ya. Oke terus logiknya kondisinya tanda kalau, kalau tanda min, tanda ini tanda aku tanda min, tapi kalau tanda ini selain plus, aku mau nampilin lain gitu. Mau nampilin kalimat, operator kamu salah misalnya gitu. Berarti pakai apa? Oke, okay, saya bisa bantu. Oh, itu OP-nya kayaknya plus. Oke, okay, OP-nya plus. Kenapa plus? Sesuai dengan yang di let-nya. sesuai dengan apa? sesuai dengan variable lednya hmm, oke okay, bisa, uh, uh, bener sesuai dengan variable led ya berarti ini ini pun kita juga harus apa? harus uh, berdasarkan case nya ya berdasarkan apa yang diminta ya kalau dia dimintanya plus ya dia plus, kalau dia dimintanya strain plus ya nanti bisa dicari gitu terus kalau ini aku mau nampilin plus Aku mau nampilin, ini mau nampilin apa, hasilnya tadi, gini ya. Uh, terus kalau misalnya aku selain plus nih, aku mau tampilin dokumen red uh, operator kamu salah gitu. Berarti gimana nulis Ada if, berarti satunya lagi. Else. else. No. else, okay. else. else dokumen langsung ya. Ini ya. Oke, sekarang kita cek di sini. Ntar guys. Oh, oh, oh. Huh, kenapa tidak beranti? Hmm. Oke, okay. gini aja berarti ya, ngapa ngapa? Oh iya benar gini. Gitu ya. Oke, okay, operator plus kalau ini operatornya minus, maaf guys, lupa tahu ngelak. -like. Kalau misal ini operator minus, harusnya hasilnya apa? hasilnya operator kamu salah. Ya gini teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau misalnya nih, aku bingung nih. Ini operator nih enggak aku tampilin ya gini ya. Terus kok operator kamu salah ini. Aku mau ngecek ini, ini kenapa salah ya? Kok operator kamu salah tuh kenapa ya? Nah, aku bisa ngecek di console nih. Aku ngecek misal OP ini ya. OP ini dia langsung di sini muncul minus. Gitu loh. Berarti aku tahu nih, oh berarti operator aku salah nih, bukan plus. Berarti operatornya di sini yang harus diganti itu teman-teman, ada, ada pertanyaan, ada pertanyaan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak guys? Oke kalau nggak ada, masalah soal aja ya. Wait, wait, aku download soal cemen dulu. Aturan mainnya masih sama. Uh, nama nrp setiap kali dibuat. Kekembalan gita classroom wajib ada. Uh, boleh tanya teman tapi nggak boleh nyari jawaban ya jangan lupa nih uh, siap nomor dibuat satu folder penamaan folder saya juga nomor jadi seperti biasa kayak apa uh, kayak biasanya lah kalian ada folder terus ada indeksnya buat buka terus uh, ini aku meminta kalian buat kalkulator sederhana